Serta klik nomor notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan informasi menarik dan kabar-kabar terbaru dari idola kita Leslar tentunya Menemani santai malam kalian saat ini pemimpin akan memberikan informasi terbaru di WhatsApp ya dari idola kita ke kabar pertama dengan kabar spesial dari Kak Marlen Hariman Kak Marlene Hariman ini adalah makeup artis persahabat ya, yang memposting postingan foto Bunda Lesti yang sangat cantik Masya Allah luar biasa banget ya Foto Bunda Lesti selalu bikin pangling Dan kita lihat juga di kalimat caption yang dituliskan Dedek makin gelis Wow luar biasa banget ya Semakin cantik Bunda Lesti kejorah Hingga banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan dari akun sabodoting underscore leslar Ikut juga menanggapi Masya Allah bener-bener Gua kayak lagi ngaca Aduh cute banget ya <gifat> Ada juga komentar dari dunia leslar Mengatakan Masya Allah si kelis bunda lesti Katanya itu Masya Allah Kita patut bangga ya Kepada idola kesayangan kita ini selalu bikin Happy dan bahagia sekali Semoga idola kita selalu banyak Yang mensupport, selalu banyak Yang mendoakan dan selalu banyak Yang mendukung Dengan baik Dan selanjutnya persahabat kita simak juga Ada momen spesial yang Bikin happy juga Masya Allah persahabat ya Momen photoshoot Idola kita Tertuju kepada abang Fatih yang semakin Mengemaskan, disimak, diperhatikan Di video ini, masya Allah luar biasa ya Gengnya abang Leslar ini luar biasa, yang memakai baju merah semakin aktif aja, makin menggemaskan Doakan selain terbaik ya untuk abang El, semoga selalu sehat, selalu bahagia dan dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik Dan kita lihat juga persahabat Di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan Dari akun n 70, Hansko Leslar Lovers Indonesia mengatakan Masya Allah Semoga selalu dalam perlindungan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan apapun, dan dimanapun berada, amin. Allahumma amin. Dan selanjutnya, war sahabat ini yang paling menggemaskan juga ekspresinya, Abang Fatih senang dan bahagia sekali ya. Pemotretan hari ini luar biasa, masya Allah. Kita bangga sekali melihat senyuman dari Abang El. Kita doakan selain terbaik ya, dan tentunya mendoakan buat idola Kesayangan kita. Dan kemudian persahabatan kita keunggahan IG nya Bunda Lesti ini baru saja memposting sebuah video persahabatan yang Masya Allah, masih berada di tempatnya gak gigi nih persahabatan ya sepertinya. Kita doakan saja mudah-mudahan ada cedokan terbarunya. Kita tentunya ingin sekali melihat cedokan keluarga tentunya berkumpul. persahabatan malam hari ini ada Papa Bilar, ada Bunda Lesti, dan ada Abang Fatih.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 Mohon mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.